Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Serindah hari ini, indahnya nyaba permadami taman surga Setindah hati kita, walau kita kan terpisah. Akhir kalinya hapus air mata meski kita kan terpisah Selamat jalan teman, tetaplah berjuang Semoga kita bertemu kembali kenang masa indah kita segera hari ini Seindah hari ini Pindah hati kita Walau kita kan terpisah Terima kasih. Nyawa permadani taman surga, seindah hati kita, walau kita kan terpisah.